Baik kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang berada di ladang orang tua yang sudah lama tak digarap Jadi sangat rimbun sekali Keadaannya sangat tidak terawat Sejak orang tua Dunia jadi ladangnya sudah tidak tawar lagi, nih, Kak. Kawan-kawan, nah, sementara yang di sebelah menanam jagung, sebelah lagi tanaman keras berupa durian. Hanya lagi tanaman kelengkeng Nah ini kawan-kawan Istri saya lagi panen kangkung Jadi sejak Lahan tidak digarap Justru malah yang tumbuh ini kangkung ini Luar biasa Berkah yang luar biasa Tidak ditanam tapi Tumbuh sendiri Ya, ini untuk dibawa ke rumah nanti buat saudara-saudara Nah ini yang sudah dipetik Jadi kelihatan sangat segar sekali ini kawan-kawan Untuk dijadikan sayur pelecing ala lombok Super pedas Jadi inilah keadaannya kawan-kawan ya lahan yang sudah lama tak digarap ya seperti ini robot sekali keadaannya sementara kalau kami yang garap karena punya kesibukan lain istri saya mengajar kemudian lumayan jauh juga dari rumah ini letaknya di pinggir hutan muda nih kawan-kawan Sebenarnya bukan hutan sih Kebun warga yang di, Tidak digarap Bisa dikatakan Kebun yang Tidak produktif Jadi banyak lahan yang nganggur Jadi keadaannya sangat sepi Jadi kalau Mau menggarap lahan Apalagi sendirian kalau laki-laki sih tidak masalah Nah kalau perempuan ya Saya kira kurang aman Tapi insya Allah rencana ini mungkin ada saudara ipar saya yang akan menggarapnya Karena di dekat rumahnya juga ada lahan uh, jagung Kemungkinan akan dimaksimalkan yang di sana dulu, nanti kalau sudah beres yang di sana, kemungkinan besar baru Liga Arab yang di sini. Insya Allah, mudah-mudahan, doakan kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk uh, menambah perekonomian keluarga. Semoga menjadi berkah. Ini letaknya di daerah Kalimantan ya, daerah Kalimantan Timur, kecamatan Tenggarong Seket, ah, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang notabenenya perlu wilayahnya lumayan cukup subur. tambangan juga banyak bagi kawan-kawan yang mungkin pernah berkunjung ke Tenggarong seberang atau Bahasanya di daerah Lombok sama Bali aja ada bahasa pelecing, sebenarnya yaitu sambal colek dari bahan cabe terasi dengan aroma yang cukup khas daerah Lombok. Terasinya jadi menggugah selera. selera, di samping pedesnya juga sampai telinga itu rasanya ndak terasa. Nah, itulah khasnya Lombok. Super pedes. Sesuai dengan namanya Lombok. Kalau ndak pedes ndak nikmat. Itulah sayur pelecing. Nah, ini. Saya bersama istri saya di, la, di ladang orang tua ya ini mumpung liburan hari minggu jadi kita berkunjung melihat kenangan bersama orang tua dulu ya mudah-mudahan lah bisa kita manfaatkan ke depan untuk Lebih dimaksimalkan supaya tidak sia-sia lahan yang sudah ada. Mana tanggungnya? Udah, oh, udah, udah, ini ya. Udah siap-siap, kita mau pulang ini ya, saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat dimanapun berada ya. Nantikan, kita bakal bikin pelecing kangkung. Oke, sampai jumpa. Baiklah kawan-kawan Sekian dulu uh, Saya memperlihatkan Keadaan lahan Atau ladang yang sudah lama Tak digarap Yang mudah-mudahan ke depan Kita bisa maksimalkan untuk Menambah uh, Pendapatan ekonomi keluarga Cukup sekian Terima kasih Sampai jumpa lagi di Episode berikutnya